Halo guys selamat datang semuanya kembali lagi di channel Selvin Official dan di video kali ini seperti biasa saya akan memberikan sesuatu yang serem-serem lagi okay? Oke, kita langsung aja. Simak satu borsat, tuh. Oke, lanjut ke versi yang kedua. Oke lanjut ke versi yang ketiga. Oke lanjut ke versi yang keempat. oke okay, lanjut ke versiode yang kelima oke okay, lanjut ke versiode yang ke enam Oke lanjut ke presiden ke tujuh. Oke lanjut ke presiden ke 8 lanjut ke presiden ke-9 Oke okay, lanjut ke presiden ke-10 Halo saya oke lanjut ke presiden yang ke 11 oke lanjut ke versi yang ke, okay, ke dua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 Oke lanjut ke presiden ke-15. Oke lanjut ke presiden ke-16. Lanjut ke presiden ke tujuh belas. Oke, lanjut ke presiden ke delapan belas. Oke lanjut ke peserta yang ke-19. Okay, Oke lanjut ke peserta yang ke-20.